Ini yang tadi saya lihat nih, kuning-kuning emas nih Kang Tedi. Ini Mercy tahun berapa Kang Tedi? Tahun 1997. Tahun 97 Tipenya apa nih serinya? Tipenya E230. E230 teman-teman. Harganya berapa, Kang? Harganya di angka 85 juta aja. Oh, juga antik ini. Ya. Juga antik, Kilometer ya. juga baru 12 ribu. 12 ribu? 12 kilometernya. Di berapa, Kang? Untuk kan? harganya di 95 juta. Nah, 95 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Terima kasih kepada teman-teman yang sudah Subscribe dan juga sudah like Serta sudah menonton video-video Dari channelnya Derosa Auto Kebetulan untuk Mobil-mobil yang kita review Di showroomnya teman-teman Itu sudah lolos infeksi dan Siap pakai Ya teman-teman Kebetulan sekarang saya ada di Showroomnya Nusa Jaya Auto, ya. yang letaknya di Gading Serpong, tepatnya di bursa otomotif ya, Best Auto Center di Gading Serpong. Kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman, ditemenin langsung sama marketingnya Nusa Jaya Auto, yaitu Kang Tedi ya, Kang Tedi. Iya betul. Assalamualaikum ya. Kang Tedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kang Tedi. Kebetulan kita ada di channelnya di Rosa Auto hmm. nih Kang Tedi. Dan saya juga minta izin juga untuk men-share stok-stok dari Nusa Jaya Auto ya, Kang Tedi ya. Silakan, silakan. Nah, Kang Tedi, alamat uh, lokasi showroomnya Nusa Jaya ini di mana sih, Kang Tedi? Boleh disampaikan. Ya? Alamatnya tepat di Best Auto Center Paramon, Blok A nomor 37 dan 38, Gading Serpong, Tangerang ya itu tepatnya di situ ya tepatnya di situ ya iya. Nanti juga kita akan cantumkan di deskripsi ya Boleh silakan. Nah, terus nomor teleponnya Kang Tedi Untuk Nomor teleponnya diangka 0812 950 11111. Wah, Nomornya cantik banget nih ya Kang Tedi ya. Iya, terima kasih Oke ya Nanti juga kita akan cantumin juga nomornya Kang Tedi sebagai marketing di Nusa Jaya Itu nanti ada di kolom deskripsi lengkap dengan alamatnya ya Nah, boleh. nanti juga kalau di Google Map tinggal di tinggal dicari di aja ya tinggal dicari aja nusa cari jaya aja. auto nusa jaya auto ya nanti langsung diarahkan langsung ke showroom ya kami ya iya, okay. betul oke okay, kang tedi kebetulan kan uh, kita mau review nih boleh ya kan dan juga kita mau share stok stoknya dari nusa jaya auto boleh ada apa aja sih supaya teman teman uh, di showroom lain atau mungkin nanti ada teman teman yang sedang cari mobil dan kebetulan kalau misalnya memang teman teman sedang cari kendaraan dan ada di nusa jaya auto Nanti bisa langsung kontak Kang Tedi nih Boleh ya. Langsung aja kontak, kontak aja. Iya Nah oke okay, Kang Tedi Ini saya lihat sih stok-stoknya lumayan banyak ya Nah ada apa aja nih Kang Tedi Ada Mobilio eh, Prestige okay. tahun 2016 ya. Ini Mobilio eh, Prestige okay, nah, ada tahun Mobilio benar. ya Kang Tedi ya Betul Ini transmisinya Matic atau manual? Matic Matic ya Kang matic, Tadi, ya betul uh, Mobilio tahun 2000 16. 16. Iya, teman-teman ya, ada Mobilio nih di Nusa Jaya Auto tahun 2016 transmisi otomatis. Kilometernya berapa ya Kang tadi ya? Kilometernya 48.000. Wah, 48.000. Untuk 48 tahun ribu. 2016 sangat rendah ya? Sangat rendah betul. sekali. Betul. Nah, terus juga ini STNK-nya domisilinya di Tangerang Selatan. Selatan ya? Betul, Tangerang ya. Selatan. Tangerang Selatan, teman-teman. Nah, ini atas nama perorangan atau pribadi? Atas nama perorangan. Di, Perorangan ya? Iya. Oh, bukan nama PT ya? Bukan. Oke. Nah, untuk uh, kebetulan juga platnya juga nopolnya genap ya, kang tadi ya? Betul, genap. Iya. Nah, kang tadi harganya sendiri untuk apa Mobilio 2016 ini itu dibanderol harga berapa kang? Ya, bandrol harganya 160. 160. 160 ya? 160 juta. Untuk tunai ya? Seperti itu. Oke. Untuk tunai 160 juta untuk tahun 2016. Kalau teman-teman mau kredit bisa kredit dengan TDP 30 juta, 30 juta. DP 30 juta angsuran. Angsurannya 4 juta 50.000. 4 juta 50.000 selama selama 47 pat, kali. 48 ya? 47. 47 iya, kali, 4 tahun. 4 tahun ya atau 4 tahun ya? Betul. Ya. Oke teman-teman, untuk mobilio ini dibanderol harga 160 juta iya. dengan TDP 30 juta, angsurannya 4 juta 50.000. 50.000. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat mobilio ini langsung bisa kontak nanti Kang Teddy atau datang ke showroomnya Nusa Jaya. Ya. Iya. Nah, terus juga ada stok apa lagi Kang Tedi? Ada nih? Kona Electric tahun 2020. Kona elektrik tahun 2020 ya Kang Iya, ya. betul. Nah, ini dibanderol harga berapa nih Kang? Ini harganya 585 juta. 580 juta ya. Nah, Di ini mobil 585 juta lima ratus juta iya iya masih bisa nego mungkin ya Kang ya nego boleh nego, nego. ya tipis-tipis ya Kang nego tipis-tipis <laughs> boleh tipis-tipis ya Nah <laughs> terus uh, pajaknya berapa ya Kang ya ini ya mobil Pajak elektrik ini ya? ini elektrik sekitar satu juta seratus murah ya murah murah teman-teman mobil elektrik itu ternyata pajaknya murah loh ya jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil elektrik ya Langsung aja datang ke Nusa Jaya ya. Nah terus untuk harganya sendiri dibanderol tadi sudah Sama paket kredit bisa nggak? Paket kredit bisa Bisa. Uh -huh. Paket kredit itu TDP-nya 120 juta hmm? Angsurannya 14 juta sekian Nah TDP-nya 120 juta Angsuran 14 juta 14 Tenor jutaan. 4 tahun Tenor ya 14 tahun. jutaan ya teman-teman ya Nah ini cukup ringan dan juga untuk mobil elektrik perawatannya juga yang nggak perlu perawatan ya cuma isi baterai ya cuma isi dia. baterai aja <laughs> sama seperti handphone sama seperti handphone Nah untuk platnya juga plat ganjil Jakarta Selatan nih teman-teman ya -teman. Nah untuk teman-teman biasa yang Jakarta di Jakarta nih suka nih mobil elektrik nih karena sekarang itu sudah musim mobil elektrik ya Iya betul Siap. nah ini yang tadi saya lihat nih kuning-kuning emas nih Kang tadi antik nih ya barangnya antik nih ini. ya. Nah, ini Mercy tahun berapa Kang Tini? Tahun 1997. Tahun 97. Tipenya apa nih serinya Kang? Tipenya E230. E230, teman-teman. Ya, jadi kalau mau nyari Mercy tahun-tahun di bawah 2000 ya, nanti ya ada stoknya. Ada. Harganya berapa Kang? Harganya di angka 85 juta aja. 85 juta nih, teman-teman. Ya. 85 juta dapat Mercy kapan lagi ya? Dan ini juga kayaknya barangnya juga barang langka nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hobi Mercy bisa langsung nih datang nih. Ya. Nah, ini bisa di kredit gak nih kalau tahun sebelum Belum bisa? Belum bisa. <laughs> Belum bisa kredit. Ketua Ketuaan Ketuaan. Cash only ya, teman-teman ya. Tua juga antik Tua juga antik. Kilometer ya. juga baru 12 ribu. Wah, belas ribu, ya. ribu kilometernya. Buat kolektor Mercy ya ada E230 nih. Seharga 85 juta 85 ya, juta. murah banget nih Ya. Oke, kita lanjut lagi ke stok selanjutnya, Kang Ini RAS G Matic RAS G Matic 2014 2014, teman-teman Nah, harganya berapa, Kang? Harganya di angka 150 juta Harganya 150 juta untuk tahun 2015 Nah, uh. untuk paket kreditnya, Kang? Paket kreditnya, kan. TDP 30, angsuran 39 dp 30 angsuran 39 cukup terjangkau ya kang iya. ya. Nah mobil juga siap pakai. terus Dan juga... ini kilometer juga baru 57.000. Kilometer 57.000 tuh. Perawatannya jadi masih oke okay lah ya. Masih oke. Okay. Masih oke okay, kang tadi. Ban-ban juga saya lihat juga masih oke. Okay, masih. masih ini semua body full orisinil catnya. Nah teman-teman tuh mau nyari mobil orisinil, ras langsung aja datang teman-teman ya. Nah ini pajaknya. Tangsel ya, Kang Didi tangsel ya? juga, tangsel ya. Nah, estimasi nilai pajaknya berapa pajaknya ya? Kang kisaran 2, 9. 2, 2, 9. 9 pajaknya kisaran 2,9, 2,9 pajaknya, 2,9. Ya, terjangkau lah ya, kang ya. Iya, iya. Oke, okay, kita next ke stok selanjutnya, kang tadi nih. Ada Kalia tahun 2017. 2000. Ini DP yang paling murah. Nih. Nah, teman-teman ketemu juga kita DP paling murah nih kalau teman-teman cari ya. Cukup 10 juta. Nah, cukup 10 juta kalau misalnya teman-teman mau kredit angsurannya Kang tadi angsurannya 3,6 sekian 3,6 transmisinya matic ya matic matic hmm. kali ya tahun 2017 17 matic dp-nya cuma 10 juta aja nih teman-teman jadi sangat murah terjangkau Jadi kalau ada teman-teman user ataupun showroom yang ada customer cari DP 10 juta Di Nusa Jaya ada ya Nah terus pajaknya ini Tangerang Selatan plat genap ya Kang ya ini Jakarta Selatan, ya. Jakarta Selatan, plat genap, nilai pajaknya berapa, ya? Kang, ya, biar teman pajaknya tahu. cuma dua puluh empat jutaan <coughs> untuk kali, apa Jakarta Selatan, ya? Jakarta Selatan, oke, kilometernya berapa ini, Kang? Kilometernya tujuh puluh empat ribu, tujuh ribu, masih rendah, ya? Untuk tahun 2017 yang pasti ini mobil nggak bekas apa-apa, ya. Betul. nggak bekas online atau nggak bekas apa-apa ya. Karena Tidak. kilometer masih 70.000. Ya. Oke. Okay, next. Selanjutnya Kang tadi ini ada Livina. Masih kinclong nih, Kang. Baru sampai. Baru sampai ya. Baru sampai. Iyi. Livina Iyi. baru sampai nih. Belum tahun dicuci. Belum dicuci. <laughs> baru dapat ya, Kang ya? Baru dapat. Baru dapat. Nah, ini Livina tahun berapa nih, Kang? Tahun 2012. 2012 transmisi metik Transmisi metik ya. Kilometernya berapa, Kang? Boleh Kang diinformasiin, Kang? kilometernya aduh mesti dicek dulu deh. Mesti cek, estimasi? Estimasi 80 sampai 90 ribu. 80 sampai 90.000 Livina tahun 2012, teman-teman. Jadi mobil di sini sih kayaknya KM-nya masih rendah semua ya, Rendah-rendah Rendah, rendah, rendah semua. semua ya. Nah, ini harganya di bandrol berapa, untuk Kang? Untuk harganya di bandrol 95 juta. Nah, 95 juta untuk tahun 2012. Untuk paket kreditnya, Kang, silakan di saya. Paket kreditnya di angka 25 TDP angsurannya 28 sampai Teman-teman, Livina DP-nya 25 juta, angsurannya 2, 28 sampai 29. 28 atau sampai 29 lah masih selama 4 tahun ya. Nah, terus juga untuk uh, pajaknya ini Tanger Jakarta Pusat ya, Kang ya? Jakarta Pusat. Betul. Jakarta Pusat, nopolnya genap. Nilai pajaknya berapa ya, Kang Livina? Nilai pajak ya? yang ini 2,7. 2,7 ya. 2,7. Oh, 2,7. Jadi memang uh, Livina ini mobilnya cicilannya rendah Pajaknya juga rendah, KM-nya okay. juga rendah ya Kang ya? Siap pakai, mau dalam kota, luar kota juga sudah siap pakai gitu. Nah ada satu lagi nih Kang nih, Nah, mobil langka juga nih Boleh kita cek ya Ini Suzuki S-Cross ini Suzuki S-Cross tahun 2018. 2018 ya. Sudah kinclong juga. Ini dibanderol harga berapa Kang? Boleh Kang. Dengan harga 195 juta. 195 juta untuk tahun 2018 transmisi metik ya Matic. Kang. Metik. Oke, nah. Kreditnya berapa ya Kang? Boleh di Kang. Untuk kreditnya TDP-nya itu 30 angsurannya 5, sekian. DP tiga juta, S Cross dapat angsurannya 5 jutaan ya, teman-teman ya, tenor 4 tahun. Nah, kilometer berapa ya Kang ini? Kilometer dua puluh ribu, dua nah. ribu, masih rendah juga ternyata. Jadi dari tadi saya keliling ini, di sini kilometernya masih rendah, belum ada yang seratusan ya? Belum. <laughs> Oke Kang tadi kalau gitu ya. Nah, terus gini Kang, uh, kalau misalnya teman-teman uh, luar kota mau proses, kira-kira bisa nggak ya? Oh proses kredit ke proses kredit atau proses pembelian lah intinya pembelian lah ya bisa-bisa bisa ya nanti bisa, bisa. dibantu ya bisa nanti kita bantu langsung kontak ke Kang Teddy ya boleh langsung ah. kontak aja ke saya iya nah Kang tadi promonya atau mungkin benefitnya kalau customer beli ke Nusa Jaya Auto nih apa aja Kang silakan kalau beli di Nusa Jaya itu mobil terima kinclong yaitu dicuci dan dipoleleh setelah itu nanti kalau misalkan mobil mau keluar dari showroom kami Sebelum keluar itu mobil sudah dilakukan fogging Biar apa? Biar steril Betul sekali iya, Biar steril ya mobilnya Jadi kita lakukan fogging dulu Nah teman-teman Jarang-jarang nih ada yang kasih free fogging ya Betul Free <laughs> <gak>? fogging <Free> <laughs> Dan juga mobilnya Nusa Jaya Auto ya, Itu dijamin kinclong Ya Betul. Dijamin kinclong Bebas bakteri Ya karena sudah di fogging ya Kang ya. Betul. Satu lagi kita bebas banjir dan bebas tabrakan Betul itu, garansinya, itu garansinya, ya? garansinya, bergaransi, ya, Kalau misalkan ada mobil yang sudah dibeli dari showroom kita, ternyata ada bekas eksiden atau bekas banjir, kita beli kembali. Betul. Jadi money back garansi ya, Betul. Kang ya. Oh, Oke. Okay. Nah, ada lagi mungkin Kang yang mau disampaikan ke teman-teman Derosa Auto, kalau mau beli mobil yang bekas, silahkan kunjungi showroom saya. Iya. Terima kasih. Dijamin puas ya. Dijamin puas. Mobilnya kilometernya rendah ya Kang. Kilometernya rendah. Asli, mobil kinclong. Dan juga bebas bakteri, karena sudah bebas. di <laughs> Oke Kang Teddy, terima kasih banyak Oke uh, Sudah tadi share stok-stoknya punya Nusa Jaya ya Jadi, ya. semoga juga nanti ada teman-teman dari Rosa Auto Yang kontak Kang Tedi tanya stoknya ada enggak? Ya kan? Masih ada atau enggak? Bahkan kita harapkan langsung melakukan pembelian ya Kang Teddy Boleh. ya Boleh ya Itu nah, yang saya harapkan Itu dia Ya, nah Teman-teman juga yang sudah subscribe dan juga sudah like Itu yang pasti nggak akan rugi Karena apa? Karena kita setiap hari akan share Stok-stoknya teman-teman showroom kita Nah, apabila Teman-teman mau beli atau mau tuker-tukeran stok Boleh, silahkan langsung aja Dilihat uh, kontennya di Rosa Auto Ya, oke Kang? Kalau gitu Terima kasih banyak teman-teman Cukup sekian Uh, review saya di showroomnya Nusa Jaya Auto Nusa Jaya. Terima kasih banyak Semoga bisa bermanfaat Dan juga salam sehat dan sukses selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh